Pak Mama. Tenakna uh, Orang Ah. Nang. Orang bisa memot <tik> ya ceperan dewek orang itu yang de. Oh, <tuh>